nyatanya kalau terang no, ya. Memang ini sesuatu yang saya tekuni. Fardul mas'alah itu ada nggak bisa dihindari meskipun belum terjadi, meskipun belum terjadi. Misalnya gini di kitab Asbabun Al Asbabun Nazhair atau di kehidupan nyata. Sesuatu itu pasti ada nggak dijelaskan oleh Nabi. Masalah makanan aja yang ringan-ringan di -ringan, ya, masalah makanan. Nabi kan karuan dahar untuk daging, untuk berarti untuk halal karuan dahar daging kambing berarti halal karuan dahar babi berarti haram itu mansus nambah mansus. Pertanyaan itu selalu ada kewan, ya mirip pedus, mirip babi, mirip babi usik ini bodoh ngos-ngosan ke babi, culun ke babi, tapi ini anak ya mirip pedus. Nah gulam-gulam ulama kan tersiksa umatnya ulama Nah gue kan tersiksa, nah, ulama kan tersiksa, terus melok nanti Melok partai halal Atau partai haram nah Makanya kemudian ulama bikin koedah Al asufil asya, ikut al khilu apa al haram Kalau tidak ada ketentuan kita beri taruhan awal Taruhan awal sebagai ulama darani al khilu halal dulu Karena Allah gaya alam raya ini untuk manusia Maka taruhannya Halal dulu, nah. hatta ya dalil alat takhrim, ya sehingga ada dalil haram. Oke, kalau dilihat wasa sama wa ardi aminah. Jadi semua alam raya dibikin untuk kamu. Kalau untuk kamu berarti ya sudah halal dulu, baru potensi haram, ya kan? Tapi bisa saja haram dulu diannahe dal alam milikunilah alam ini milik Allah ta'ala danlah negeri masing diberi izin Allah kita tidak pernah tahu apa yang Allah kasih izin maka taruhannya jangan dulu apa Cailu. jangan dulu hatai dulet dalil halal haram jadi nah, misalnya laron <gurus> laron yang biasa terbang nengkang-kang terus misalnya bukpepes wah <gurus> menantang <gurus> ini halal atau haram wah haram lihurah babi lihurah caileng berarti halal tapi pertanyaannya apakah ada kuarat sohabat, dar, laron pertanyaan itu wah, ada yang berlaku jadi, ribet kan, menghadapi lada, laron terus, apa mana, saya ingat halal, kawo apa, apa, apa, bacing apa, apa, Manok jendet apa, apa, yang nyakang-nyakang hahaha nah, tapi terus kiai itu nakalan kiai itu ya menusuk ustad juga manusia Ustadz itu kacau dengan jenis kudutobat yang mulut-mulut itu kudutobat kudutobat juga tidak apa-apa pengen arah butuh kudutobat apa-apa selalu menurut saya kalau beli ini misalnya ini tidak yuyu yuyuh yuyuh ngerti gak yuyu cilik sing yang sing yuyu sempalane siapa itu langsung mulai ke arah alasannya yang bibi woi barang kebideng kewedi kebideng kan kewedi dagingnya agak itu bisa hilang <laughs> <laughs> kok iya so, jenisnya sama mau gede sampai cilik tapi wah ini nak haram kau eman, <SILENCIO> nak juga haram, haram makalah cilik cili, dong cili, cili. deh. Ya? sehingga yang ulama itu Ustaz bang juga manusia, kau laron diharam agak keberatan, mereka cilik ada cekelannya angil. misalnya ono burung singkang, misalnya burung bangun, burung roh dalilin tuh bangun, bonek bangunnya setengah kesemper karena ide indah saya so di rumah didal, saya ngurus semper tengah sempat. Kan kan dijolok iman, orang di, di sembelah iman, di sembelah orang roh dalil nakiku halal. nah laron kan cilik Jadi tetap kita ini manusia, ono hitung hitungan ini, you ono know, hitung hitungan. Mana yang nak ngeyak gie gie, singaram lo, singalal lo, singalal kepiting, mesti ngerti. Kalau nunganti saat ini gini, masalah kepiting samaan urjono takung, sampa itu mangan itu orang o efektif, cerita itu uang joranut orang mangan uang ya daerah ini raklar tukut, setia enak eh melarat itu kan uang nafsirno ke urusan hukum, urusan hukum. niki cerita ini bang menekul, niki elmu lagi, sama tidak usah tersinggung bagi siapa yang menghalalkan kebidin uang monggo itu hanya dengan singgung ketemuan dengan pangeran cocokan, bang, tidak masalah, cocokan, cocokan. kalau nanti tidak tidak bang men, bas tindak itu ketemu uang jaring jaring laut neng kali neng kali Bapak teng laut tengkang neng kali neng kali buatan tengkau laut neng kali neng kali buatan tengkau tengkau neng kali neng kali buatan tengkau tengkau neng kali neng kali neng Budise orang orang gendong gendong. boleh kuat tolong dino semua antai. Artinya kalau dia kuat di darat tiga hari itu kategorinya ambib. Hasil terus beliau agak agak yakin ya meskipun beliau sebagai orang alim ya tentu membuka pintu khilaf pintu dialog ke jenis orang ahli. Hasil berketetapan benal halal lebih kecenderung ke haram. Tapi ono Kiai sih membantah alasannya amfibi itu uranya bukan lama di darat atau di air tapi itu kemampuan mencari makan. Ono saya tidak kok. nak sekedar kuat nih goni darat leleu ya kuat. Waduh debat lagi kan antar. Jadi akhirnya Kiai benar di era kacje, di era Juono, si Wesu itu sih gak tahu nih hidup bidang haram sekoyok bius gitu kan makanan mewah wah simbol kehormatan saya bingung aku kalau bingung bingungnya aku nak kulo ngawi itu tuh kebetulan tuh imin awalil amri karena kulo muridnya bangun tapi beberapa santri itu bentuk penghormatan pada kiainya itu ditukar ke puding karena itu makanan mahal akhirnya ribet nih nggak sih ribet ribet nah itu cerita ya cerita hukum yang paling unik itu dulu di ya, daerah sini juga ada dua Kiai di alime sini juga ada dua Kiai di daerah Senori karena di daerah sini alime ada Kiai sehingga cerita salah satu dari ini lebih tua lebih tua 10 tahun ke 15 tahun sehingga cerita yang lebih tua ini datang ke Kiai ini yang satunya gak perlu tak sebut wong tapi saya kenal sekali dua-duanya saya kenal Kang kita lagi-lagi kok haram kok darat jaharat kok suwi gak mati-mati berarti ampi kita ketoke kok haram. sajane ki sing sepoi iki wis muni mung ketok ya apa ketok, ketok. dari sing ki yang nom ah semane gue gue meh mati muni haram gak apa-apa terus mati lah aku jek urip suwi jadi debat e terus gak ilmiah maksudnya gue muni haram gak apa-apa gue wis mah mati Lagu aku sing jek wae eh, kok disi -disi haram zaman kecile. Kuwat tunggal ya iki wis tuwek meh pacaran raoleh. ngomong zaman ning pondok. mesti wae senjata. <tum> oh <tuh>. <tum> <tum> ya kayak tunggal enak tuwek, terus. Jadi guys, di web memang tiyo terus santri kudu tahajud ning dunya sedhelok wudu istighfar. Lah ya le babah ki 6 ki ngomong ngono ya kene. Sing kebutuhan istighfar tenan jenengan pun Pak Arek kito masih lama. Ribet kan Ya jadi wong kudu ana fardhul masailah. Makanya perdebatan di Al-Asbawan Nur tadi. Apakah sesuatu yang enggak ada dalilnya itu halal dulu tarwanya halal dulu apa haram dulu kalau melihat alam raya ini diciptakan untuk manusia halal dulu baru belum suwering untuk takuan wong-wong awam tulen nah, kalau nanti takut santri itu tak bisa ya mereka santri kadang takut gus ya, bulat mau ono oportuniste murah bela bela takut itu yang santri gus puding corok loh halal orang ini, ini tak Nak Haram Kalau kualitas cara hidupnya kepiting aku Ayo jawab. Sami kan? nah kenapa yang satu halal, satu ada Iki tenan Mila halal haram?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 Lah kuaterku nak ngaramno kepiting terus kuwe muni haram gak apa-apa ra kelar tuku laku. Wah yo repot tak ngono kan. Panjang, panjang. kan apa? Panjang, panjang. Nyawodo misalnya aku Gus gede, aku Gus gede ketemu santri melarat. Bajing halal tak haram, Gus. Haram omne kan. Jenengan wong mapan kelar tuku sate. Lah loh kelare mangan daging nak untuk bajing. Repot. Nak semua ilmu diamati secara sosial ribet gak? Ribet. Ribet nah ya misalnya kalau aku kan uang mapan nah. terus sering yang takut yang disoroti tukang halal tak Haram misalnya aku beri Haram berujur kan, eh nak kelar tukang sate, kelar tukang aku loh kemerman daging ya nani, beding ribet kan? Nah kita boleh di halal tak Haram itu, mesti itu itu umumnya yang daerahmu ini halal tak Haram beding lho, sesemangan klopoil umumnya umumnya daerahmu sebagian, aduh alasannya halal lah, baca itu hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha rusak nanti manusia aku ya nganti saya ini masalah kebideng itu ya semenengah itu Burak balik dulu di Tengjuwono Dulan yang Sandri di paling susah itu tidak bis di kota ketemu dosen di Jogja kan banyak dosen dosen akrab terus dikne merosoknya gue kebideng itu kehormatan mereka dipilihkan yang mahal Mungkin ya, guru Mungkin <lain> ya, ditet, enggak sih? Mulai cewek yang nanti dicatung papan kalian, bangun banyak cangkang kepiting, cangkang kepiting. Cari bangun, santai-santai, ya ngerti ya, aku nggak ramno, ngertos. ngerti. Tapi tuh, boleh kita tetap, wah, cewek, wah, nafkah pikul, wah, rapat-rapat tidur nurut. Cari, rapat bangun, cewek, namun gigit Jadi, ya wih, kan? soyto ngono kita ini kan selalu ada hewan yang karuan halal kayak sapi, wedus. Ada yang karuan haram kayak babi. Kemudian di tengah-tengah itu ada hewan yang ya kayak mirip babi, mirip wedus. Nah itu kan terus ribet. Begitu juga di kiasan yang kecil-kecil.